Hai, hai, hai, hewan baik peliharaan maupun hewan liar tetaplah binatang yang mempunyai naluri mematikan, dan kita tidak mengetahui kapan hal itu bisa terjadi. Bahkan sampai ada beberapa peristiwa penyerangan hewan ke manusia yang mungkin saja paling tidak bisa dilupakan lantaran sangat tragis. Ya, binatang-binatang ini tidak disangka-sangka menjadi liar hingga memakan korban jiwa. Peristiwa penyerangan hewan mana saja sih yang paling parah berikut ini menurut kalian? Anjing Serang Wanita Hamil Seekor anjing, jenis pitbull yang sudah dikategorikan jinak ternyata membunuh seorang perempuan asal negara bagian California, Amerika Serikat. Wanita itu ditemukan tewas bermandikan darah, serta di sekejur tubuhnya banyak bekas gigitan anjing, yang ternyata adalah peliharaannya sendiri. Ya, padahal perempuan ini seorang pecinta anjing dan aktif sebagai pegiat di sebuah kelompok. Wanita asal California itu ditemukan tewas di ruang tamu rumahnya, tempat dia sering duduk bersama sang anjing. Heina serang satu keluarga Empat tahun lalu, satu keluarga di kota Wajir, Kenya diserang oleh kawanan Hena Binatang-binatang itu merangsak masuk ke rumah. Saat mereka sedang tidur pulas, serangan hena ini menewaskan dua orang bocah dan enam anggota keluarga terluka parah. Salah satu korban, yakni seorang bocah yang masih berusia 10 tahun, ditemukan selamat dengan wajah dikoyak oleh Hena. Dengan peralatan seadanya, bocah berusia 10 tahun itu dibawa ke rumah sakit di ibu kota Nairobi, dan untungnya nyawa bocah cilik itu masih bisa diselamatkan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Singa Serang Penjaga Saat memberi makan para singa di sebuah kebun binatang di Afrika Selatan, seorang penjaga kebun binatang tidak menyangka itu akan menjadi hari terakhirnya. Ya, yeah, hal tersebut terjadi lantaran dia diserang oleh seekor singa betina bernama Yanga. Pada awalnya diduga gerbang batas aman dengan para singa terbuka, Hingga sang penjaga tersebut dicapik-capik habis dan bahkan tangannya nyaris putus. Beruang Kutub Serang Petualang Seekor beruang kutub di Antartika yang tengah kelaparan, tiba-tiba saja menyerang sekelompok pelancong yang tengah menyelusuri wilayah teritorinya. Serangan binatang seberat 250 kg ini telah menewaskan seorang remaja dan melukai empat orang lainnya. Karena tidak ingin korban bertambah lagi, beruang itu akhirnya ditembak mati oleh pimpinan kelompok. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Terima kasih dan sampai jumpa